Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya inipenisa dari kelas 1 C D3 keperawatan dengan nomor nim 21 Di sini saya akan membahas tentang teori keperawatan menurut para ahli terus pembimbingnya adalah Pendri berikut yang pertama yang akan saya bahas adalah teori menurut dari Flores teori keperawatan menurut Flores adalah adalah mengenalkan keperawatan Flores secara umum, penulisan berkesimpulan bahwa pada intinya yang bersangkutan memfokuskan asuhan keperawatannya, bukan hanya hal-hal yang bersangkutan dalam pemberian pengobatan dan operasi bagi pasiennya saja dilanjut dengan teori menurut Virginia Henderson, dapat digunakan pada asuhan keperawatan pasien dengan neglected fraktur, self-help self-suff Femur untuk meningkatkan kemandirian akibat perubahan fisik atau psikologisnya. Lalu di sini ada teori keperawatan menurut Kings percaya. Lalu dilanjut dengan teori keperawatan menurut Kings percaya bahwa pemahaman mengenai tata cara interaksi antara manusia dengan lingkungan untuk memelihara kesehatan adalah hal yang sangat penting bagi perawat. Sistem terbuka merupakan interaksi yang terjadi antara sistem dan lingkungan yang mempengaruhi perubahan lingkungan secara konstan dilanjut dengan teori keperawatan menurut teori Leininger adalah tentang kultur care div, diversity dan universality atau yang lebih dikenal dengan transcultural nursing berfokus pada nilai-nilai nursing, budaya kepercayaan dan pelayanan kesehatan berbasis budaya serta dalam teori membahas khusus kultur, culture scare, diversity, universality dan ethnohistory. Lalu di sini ada teori keperawatan menurut Jean Watson yang telah dipublikasikan dalam keperawatan adalah human skin and human care. Watson percaya bahwa fokus utama dalam keperawatan adalah pada faktor care atau perhatian kepada pasien. Adalah pada Perawat yang asalnya dari humanistik perspektif dan berkombinasi dengan dasar ilmu pengetahuannya. Lalu di sini ada menurut teori Swanson dalam Potter dan Ferry 2010, caring adalah holistik keperawatan yang berguna untuk mendukung proses kesembuhan klien dan cara berjalin hubungan penduduk peduli dengan klien dan bertanggung jawab atas kondisi klien tersebut. Teori ini menyatakan hubungan yang caring yang dilakukan perawat merupakan proses keperawatan yang baik serta untuk mewujudkan rasa kehangatan di dalamnya. Lalu di sini adalah salah satu model konseptual yang diterapkan oleh keperawatan adalah teori self care deficit oleh Dorothea Orem fokus utama dari model kon, ini ada fokus utama dari model konseptual ini adalah kemampuan seseorang untuk menar, merawat dirinya sendiri secara mandiri sehingga tercapai kemampuan untuk mempertahankan kesehatan dan kesejahteraan dengan sendirinya. Lalu ada keperawatan menurut Roy mendefinisikan bahwa tujuan keperawatan adalah meningkatkan dan respons adaptasi berhubungan dengan empat model responsi adaptasi perubahan internal dan eksternal dan stimulus input tergantung dari kondisi coping individu kondisi coping seorang atau keadaan coping seorang merupakan tingkat adaptasi seseorang jika copingnya rendah akan sangat berbahaya bagi orang tersebut lalu ada konsep yang dikemukakan oleh Betty Neumann adalah konsep care system yaitu model konsep yang menggambarkan aktivitas keperawatan yang ditunjukkan kepada penekanan penurunan stres dengan memperkuat garis pertahanan diri secara fleksibel atau normal maupun resisten dengan sasaran pelayanan komunitas. Lalu di sini ada keperawatan Mercer. Uh, 2020, 2006 mengatakan perawat memiliki kesempatan yang luar biasa untuk membantu wanita belajar menemukan identitas sebagai seorang ibu nah mendapatkan kepercayaan dan peningkatan identitas diri sebagai seorang ibu dengan teori became, becoming a mother Ramona T. Mercer menge, mengembangkan tentang bagaimana seorang wanita akan menjadi seorang ibu dengan melahirkan serta merawatnya, lalu di sini saya akan menjelaskan tentang seminar standar nasional akreditasi rumah sakit, atau bisa disebut SNARS, dalam implementasi peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Standar akredi akreditasi rumah sakit adalah pedoman yang berisi tingkat pencapaian harus dipenuhi oleh rumah sakit tersebut ya dalam meningkatkan mutu pelayanan serta keselamatan pasien agar terlihat lebih agar rumah sakit tersebut dinilai baik oleh para masyarakat, baik mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan lebih kurangnya saya mohon maaf wabilahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh